السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مذل له ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du. Alhamdulillah pertama dan pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini kita masih merasakan betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling agung paling besar adalah digerakannya hati kita untuk mendatangi majelis ta'lim guna mempelajari syariatnya. Yang ini adalah salah satu tanda ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, fafaqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ajami sami semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai ajal menyebut kita amin ya rabbal alamin para hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an kita melanjutkan kajian yang telah kita mulai pada minggu-minggu sebelumnya yaitu mengkaji kitab hadis dari Karya Al-Imam Abu Zakaria Al-Imam an Nawawi Rahimahumullah Ta'ala Kita sudah sampai pada hadis yang keempat Kemarin kita sudah bahas, ya? pas hujan besar kita bahas hadis yang keempat Sekarang Alhamdulillah terang Jumat Rimis tapi jamaah malah banyak. Nah, kemarin hadis yang keempat itu luar biasa. Maka biar dapat manfaatnya bareng-bareng kita mengundang sebentar, siapa Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang kemarin apa? Wa demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu demi Allah. Inna la ya ahli hatta ma wa Sesungguhnya ni Rasulullah bersumpah, dan pastinya terjadi. Sesungguhnya ada di antara kalian, umat Islam kita kita ini semuanya, dia senantiasa beramal-amalan saleh. Dia senantiasa beramal-amalan penduduk surga salat jamahnya luar biasa Baca Qurannya luar biasa Kuasa sunnahnya luar biasa Solat malamnya luar biasa Soleh banget Saking solehnya Hatta ma yakunu baynahum wa illa sampai jarak dia dengan surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang soleh tinggal satu hasta saja jadi tinggal loncat salto sampai di pintunya surga saking dekatnya dengan surga kalau orang ditanya gimana menurut kalian tentang si fulan? oh solehnya luar biasa insya Allah penduduk surga dia ada orang seperti ini. Mungkin kayak kita sekarang diundangkan gitu kajian semangat. Di mana kita datengin. Salat jamaah, alhamdulillah istiqamah. Salat fardu kita nggak pernah tertinggal. Puasa, sedekah. Kita mungkin sekarang di ada uh, di atas catatan ini. Tapi jangan merasa tenang, Pak, Bu. Kata beliau apa? walaupun sudah dekat jaraknya dan surga sedekat satu hasta ini saking dekatnya perumpamaan fayas biakwa kita faya'mal bi'amali ahlin nari fayda khuluhan odarullah takdir memang gak meneset di ending umurnya orang ini ternyata mengamalkan amalan penduduk neraka baik dia Murtad keluar dari Islam Atau dia mengkufuri Allah dan Rasulnya Atau bahkan dia tidak mempercayai Adanya Allah Setelah mendapatkan pikiran-pemikiran yang lain Bahaya nomor dan Sehingga dia mati Di atas keadaan tersebut Jadilah dia Yang sudah dekat dengan surga Langsung dia banting setir 100 derajat, Ditendanglah ke jurang api neraka mungkin jadi keadaan kita ini, jangan sampai. Tapi kita sekarang sudah berada di atas ketaatan kepada Allah, maka jangan sampai merasa aman. Kita belum selesai perang dengan musuh-musuh set musuh-musuh Allah ini yaitu orang setan itu. Kita merasa tenang kalau kaki kita sudah menampakkan di penjuru surga ini. Ada kisahnya kemarin sudah kita sampaikan. Isa Abdul kesini cukuplah bagi peringatan bagi kita. Sebaliknya, wain ahdakum la yagmal bi amal ahlina, hatta ma yakun biinahu wabiinahu il lazirah. Ada diantara kalian yang biasa biasa bersikap, berbuat dengan perbuatan penduduk api neraka gak pernah sholat minum homer zina mungkin mencuri, membunuh pokoknya orang kalau lihat ini ini ya pasti punya ah, kupu yang tidak neraka itu orang mungkin bisa menilai seperti itu, pokoknya udah bejat banget itu udah bejat banget. tapi ternyata kudarullah fayas biqo'alihim kita amal Takdir mengatakan yang lain. Di akhir hidupnya ternyata dia beramal dan berbuat perbuatannya ahli sorga, penduduk sorga, sehingga dia yang tadinya sudah dekat sekali dengan jurang api neraka langsung ditarik oleh Allah dan masuklah ke surga selama lamanya. Kau bisa usah kisah, dan banyak sekali kisahnya. Kemarin kita udah kisahkan banyak banget, ya kan? Diantara alimam, fudel, bin iat, mantan preman, kelas kakap, bahkan pembegal, yang orang itu rata-rata takut kepadanya. Endingnya apa? Taubat malah jadi ulama besar, bah. Luar ya, biasa. Ada kisahnya lagi kemarin, yang orang bejat, yang di Arab, masih ingat nih yang seorang da'i dari Maroko dia bermimpi ketemu Rasulullah s.a.w dalam mimpinya Rasulullah s.a.w memberikan pesan, wahai fulan tolong kamu sekarang pergi ke Mekah datangi fulan bin fulan bin fulan alamatnya di desa ini dusun ini, RT ini, gap ini lengkap terus dia bangun, saya berjumpa dengan Rasulullah, ah, mungkin mimpi biasa, hari berikutnya dia mimpi lagi persis mimpinya ketemu Rasulullah, diberikan pesan seperti itu dia kaget lagi hari ketiga, sama mimpinya sampai dia mengatakan ini bukan mimpi biasa ini, ini harus dilaksanakan langsung dia cepat-cepat ah, kumpulin barangnya untuk safar, beli tiket, visa. Langsung hubungi teman-teman yang di Arab, di Saudi, ya umroh. Setelah umroh, bilang ke teman-temannya, saya pengen ketemu Fulan?" Din Fulan, din Fulan. Alamatnya ini, ini, ini, ini. Gak tahu siapa itu, saya ngapain ketemu saja. Akhirnya, ditemenin sama teman-temannya. Pas sudah sampai di daerah orang yang dia cari, masyarakat kan kaget geleng-geleng. Kenapa kalian menyari orang seperti itu? Gak pantas. Ya kalian para ustadz kok oh, pakai jubah, akhirnya orang soleh. Kenapa kalian mencari orang itu? Gak ya, pantas kalian mencari orang seperti itu. Ya kita pengen cari orang itu. Tolong tunjukkan rumahnya. Karena maksa akhirnya sama masyarakat itu dikasih tahu. Dipanggil orangnya ada yang nyari kami Pas cari orang yang mimpi itu keliling kira juga maksa Jadi orang itu bejat banget pak, bang. kayak preman, kayak orang nakal persis. Sampai dia mengatakan, coba, apa yang engkau amalkan selama ini? Pemuda ini kaget, kenapa saya ditanya seperti itu? Dia pun mengatakan, saya nggak punya amalan apa-apa. Saya orang paling nakal di sini. Jadi dia itu ternyata orang paling terang, paling gejat di dusunnya, di kompleknya. Paling nakal banget, paling gejat. Premannya. Terus coba, ingat-ingat. Eh, dia ingat-ingat, enggak ada. Enggak pernah saya ikut jamaah juga. Dia masjid juga enggak pernah. Saya apa mana saya enggak punya apa-apa. Dia semata-mata merasa saya itu orang yang lemah. Orang yang hina, sebenarnya -benar masyarakat. Saya sehingga pernah orang ketaatan kepada Allah. Dia merasa memang rendah diri. Masjid anak seperti itu, dipaksa lagi. Coba dia inget ingat lagi. amalan Apa yang kamu pernah lakukan, dia mikir terus amalan kebaikan yang pernah saya lakukan, saking nggak pernah beramal baik, hanya oh, pas dia mikir, merenung-merenung, ah, saya ingat, saya pernah memiliki tetangga, tetangga ini, Qadarullah, suaminya meninggal dunia, pas meninggal dunia, dia meninggalkan anak dan istri, anaknya banyak, jadinya tentunya nggak kerja, kan kasihan namanya janda Pak Bunggi akhirnya dia nggak tega hatinya walaupun dia orang keras, orang nakal, tapi melihat keadaan tetangganya langsung terlalu terharu ketika itu dia memutuskan, mulai sekarang saya akan bagi gaji bulanan saya menjadi dua untuk keluarga ini dan untuk keluarga saya dan Alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu. Ketika mendengarkan ceritanya, langsung Daud tadi, ah ini yang saya inginkan. Engkau telah membantu anak yatim, para janda, dan Rasulullah sabda apa? Orang yang menanggung kehidupan yatim, dia apa? Sama saya di surga sedekat ini. memang tidak dijamin sama Rasulullah. Itulah ini yang saya inginkan. Terus pemuda ini melantukkan, terus ada apa? Kenapa? Jadi kayak gini, saya itu tiga hari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. S.A.W. dalam tiga hari ini saya bermimpi melihat beliau. Dan beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam kepadamu. Setelah pemuda mendengar itu langsung dia nangis terharu kayak gak percaya masa? sayang hina ini dapat salam dari Rasulullah SAW. Dia nangis terharu langsung dia mengatakan pemuda ini Pak Said sang dai, sudah cepat yuk ganti baju, cepat mandi. Kita ke Masjidil Haram enggak saya, enggak pantas ke sana. Cepat ayo. Hanya mau dia mandi terus ganti baju dibawa ke Masjidil Haram. Ketika masuk ke pintu Masjidil Haram yang cerita yang sang dai. Setelah dia masuk dia tidak mendapati di keadaan pemuda ini, kecuali menetes ke air mata. Mulai sejak masuk masjid, terus dia sholat daruka, nangis terus. Sampai saya itu nggak tega juga. Luar biasa, karena dia merasa, saya banyak busanya saya banyak menyimpanakan hak Allah, saya banyak meninggalkan perintah Allah, saya banyak masuk kepada Allah. Dia nangis terus, tapi Rasulullah SAW sama, -sama mengingatkan salam terhadap. Ya sholat nangis nangis nangis sampai pemuda ini sang ini sampai saya pun mau nangis melihat keadaan pemuda ini. Ya sholat allah wah nangis nangis nangis itu sampai dorokaat pak pas sujud terakhir tiba-tiba dia tidak terangkat kepalanya pas dicek ternyata sudah meninggal dunia. Husnul khotimah insya allah bayangkan bertahun-tahun dia di atas maksiat, dia beramal-amalan penuh neraka tapi endingnya dia mendapatkan hidayah Allah memberikan taufiqnya sehingga dia beramal-amalan menurut surga yaitu taubat nasuhah dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah masukkan dia ke dalam golongan yang tentu kali surga dari sini kita bisa menimbulkan bahwasannya ketika kita sekarang berada di atas ketaatan kepada Allah maka yakinlah ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak boleh ada kita sombong meremehkan orang lain yang belum mendapat wahyu. Enggak boleh merasa dirinya paling sayang untuk surga yang di neraka. Tapi jagalah nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mau telah pilih aku di antara hamba hamba untuk mengaji agama-Mu untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW Ya Allah, istiqomahkan saya di atas jalan ini sampai ajal menyebutku ya Allah. Ya Allah, berkatilah Husnul Khatimah. Ya Allah, teguhkanlah, keteguhkanlah hatiku di atas agama ini. Selalu mampu berdoa masalah ini. Jangankan kita Orang yang paling soleh di muka bumi ini, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, orang yang paling dekat bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa menantunkan doa ya, balqulub, sabit qalbi ala dini. Zat Yang maha membolak-balikan hati Tepukanlah hatiku di atas agamu Seandainya kalau Rasulullah saja sering berdoa seperti ini Bagaimana dengan kita? Yang jauh dari kata taqwa Jauh dari kata saleh, Jauh dari kata stempel penduduk saudara tentunya kita lebih berhak melantungkan doa ini setiap hari bahkan harus berkali-kali semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang mati dan muka amin ya rabbal masih ada waktu sampai sholat isya? berapa menit? ada alhamdulillah sekarang langkah ke hadis yang kelima ya Hadis yang kelima ini agak sensitif sedikit Agak sensitif sedikit Tapi hadis ini itu dikaji oleh semua umat islam Tanpa melihat organisasinya Tanpa melihat jalur yang mana NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, Salafi kah, apalagi LDI semuanya mengkaji Hadis ini karena kitab ini memang kitab yang diterima oleh semua kelompok Islam Kelebihannya hadis Arbain ini Semua itu menerima kelompok hadis ini Semuanya Karena memang jadi patokan dalam menuntut ilmu Dimanapun kita belajar pak bu Mondok di Wonosalam, Di Jakarta Di Jawa Barat Di Mesir Di Saudi Di Sudan Di Yaman Belajar kitab ini karena jadikan pondasi dasar-dasar Islam hadisnya riwayat al Imam al Bukhari dan Muslim Sahih Rasulullah yang bersabda langsung disampaikan oleh istrinya yang tercinta yaitu Sayyidah Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah Aisyah bu? Pernah dengar dia? untuk kisahnya luar biasa beliau Kata beliau, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man ahdafa fi amrina haza maa laysa minmu fahuwa rabdu. Ini bagi orang-orang yang rajin beribadah nih. Bagi orang-orang yang rajin untuk mengamalkan syarat Islam, bersyukurlah kalian dan bersyukurlah kita semuanya. Bersyukurlah kita karena kita termasuk orang yang semangat beramal soleh, tapi kirinyalah karena ilmu, agar kita beramal itu tidak saling dengan ilmu. Bukan didasari Dengan hawa nafsu Benten maupun boten pak bu Antara ibadah Yang dia Didasari dengan ilmu Dengan ibadah Yang didasari dengan hawa nafsu Benten maupun pemboten Beda jauh. Kalau Dengan ilmu dia itu akan Mikir nah ini karena Diperintahkan oh ini karena ada Dilakukan, maka saya ikut melakukan Kalau langsung buatan, saya pengennya kayak gini. Kaya gini. Karpe, dewe dan ini bagus banget nih. jadi pondasi. Bahkan Alimah Ahmad, hadis ini salah satu sepertiga dari agama Islam. Mana amila amalan Barang siapa. Apa tadi ya. fi amrina Barang siapa yang dia membuat ritual ibadah baru, membuat perkara-perkara baru baik dalam masalah ibadah atau akidah dalam urusan kita Maksudnya dalam masalah agama Khusus agama Ini penting di garis bawah Dalam masalah urusan agama Yang sejatinya itu Tidak berasal dari agama ini Tidak berasal dari kaidah-kaidah agama ini Maka apa? Amalan tersebut Apa yang diadakan adalah Yang tertolak jadi kalau kita mau beribadah, kita mau berkeyakinan, dan ini nggak ada dasarnya pada agama Islam, itulah langsung ditolak, Pakku. Meskipun jutaan yang telah kita kerahkan, meskipun hari demi hari yang telah kita korbankan, itu tertolak. Tertolak. Dan ini penting bagi kita, agar kita apa? Agar kita tidak sia-sia lah masa Ustadz ya monggo saya hanya menyampaikan itu saja biar kita enggak sia-sia nanti ternyata semua amal kemarin bener ya gitu umum kita boleh meninggal dunia kita muhasabah sekarang ternyata dalam beragama itu harus ada relnya harus ada jalurnya itulah ilmu makanya ibadah itu ada dua syarat pertama ikhlas yang kedua adalah alitibah mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi Ustaz yang penting ikhlas, iya yang penting ikhlas. Tapi kalau syarat yang kedua tidak kamu lakukan, maka ya ngampun ten, boten diterima. Lah masa Gusti Allah kayak zolim banget? Kan kasih tahu sekarang. Kecuali ya, kalau belum tahu, bisa dimaafkan, ina Dan tentunya beda Amalan yang tidak dengan tuntunan sama yang tidak itu beda banget, beda banget. Oke, okay. tapi ini riwayat membohong muslim. Ada riwayat era, ada riwayat muslim. Man amila amalan anna tidak jauh beda amalannya. Karena siapa yang beramalan yang tidak ada dasarnya dari kita maka itu tertolak juga. Intinya, Pak Bu, dari hadis ini kita harus hati-hati. Ketika beramal, ada dua ya: ibadah atau akhir. Ya. Contoh: Rasulullah SAW dulu beriman kepada takdir apa bobotan Beriman nombor Kita sudah kaji hadis yang kedua. Ini hadis Jibril. Kita harus beriman kepada takdir. bahwasanya semua yang terjadi. Yang akan terjadi, yang sudah terjadi itu semua sudah dituliskan di Langit Mahfum. Allah sudah tahu itu semuanya. Itu akidah kaum muslim. Tiba-tiba jenengan buat akidah baru, enggak. Semuanya belum ditakdirkan. Allah mengetahui yang terjadi itu ya setelah terjadi. Ini akidah baru, nonten. Baru. Tidak sesuai dengan tuntun Rasul Wasallam Maka akhirnya langsung tertolak Contoh seperti itu Masalah ibadah Banyak Sholat berapa waktu? Satu hari? Lima Sholat subuh berapa waktu? Hmm. Saya lagi semangat nih baru hijrah Dua itu nggak ada apa bagi saya Saya mau sepuluh Keren orang keren terus diviralkan lagi saking solehnya ngevlog kira-kira diterima no, <laughs> kalau dari segi logika kenapa nggak diterima saya ikhlas bener-bener karena Allah saya semata-mata pengen seperti ini agar lebih banyak pahalanya pengen lebih banyak dosa yang saya yang dihapus dari saya niatnya bagus pak tapi Rasulullah nggak seperti itu salat subuhnya di ngampun tempatku mau diterima. Kira-kira Allah jualin Allah sudah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Terus kita yang kayak gini lah kurang pas kalau seperti ini. Ini yang bejucak <Mexican> <xemanden> sintenir. <sya> <Derukai> yeah. Tapi ingat, ini penting sekali. Saya ingatkan semuanya. Bahkan terkadang para dai pun terjatuh di sini. Karena baru hijrah, baru belajar, langsung berdakwah, membawa hadis ini. hadisnya hadis berat, pembahasan para ulama. Hadis ini maksudnya bukan serta-merta yang tidak ada dalil Al-Quran ataupun sunnah langsung diklaim. Itu bukan perkara Islam. Setelah dicek, nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, dia langsung nggak boleh, nggak seperti itu, Pak. Maksud dari hadis ini adalah Sesuatu amalan Yang tidak bisa Atau tidak ada Dasarnya Dari agama Islam Dari di Islam Itu bukan Quran sama sunnah saja Bukan Al-Quran ya. Sunnah hadis ya. Tapi ada dias, Ada ijma Ada alistishab ada satu zairain, ada banyak banyak sekali yang ini dikaji dalam ilmu usul fiqah. Ilmu usul fiqah adalah ilmu kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah tersebut, bisa menimbulkan mengeluarkan hukum syariat. Di sana juga ada ilmu kuaid fikyiah, kaidah fikyiah banyak sekali. Al-mashab tajlibu Tajibutaisir banyak sekali kaidah-kaidah yang itu dikaji oleh para penuntut alim. Oleh para ulama yang dimaksud dari hadis ini adalah amalan yang tidak bisa dibawa, tidak ada dasarnya dari semua kaidah-kaidah Islam ini. dari Al-Quran gak ada, dari hadis saja enggak ada, dia sehingga bisa, iji manga ada, dan dalilnya semuanya gak ada. Kaidah fikih yang masuk, kaidah sufi fikih enggak masuk, maka boleh itu diklaim sebagai perkara yang baru dalam Islam. Mafum. Makfum, makfum, paham? Oke. Okay. Di sini kita tahu. Di sini ada dua kubu. kaum muslimin, ada yang ber... Mudah-mudahan, ah, yang penting baik, yang penting ikhlas. Ada juga yang terlalu. Kalau nggak Quran Sunnah takliz, semuanya. Melihat kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama dari salaf terdahulu sampai sekarang, bahkan para sahabat pun telah menetapkan Itu jadi, ini bukan yang asing lagi dalam dunia Islam, ustaz tapi sekarang beredar. Sepiannya ya, sekarang zaman sekarang, Pak Pu, siapapun bisa ngomong di depan mimbar, maka di sini terjadilah yang pas apa WhatsApp pertengahan gak bermudah-mudahan dan juga dia mengkaji gak terlalu jadi dia akan beriringan dengan kaidah-kaidah Islam dan banyak sekali kita banyak sekali terjadi terjadi maka saya mendapatkan contoh saudara-saudara saya pondok gak boleh bikin yayasan nggak ada dalilnya al-qur'an sunnah mana yang bikin yayasan dipraktis bikin masjid nah seperti ini ada dasarnya semuanya la <tik> illa <tik> padahal kalau saja mengkaji saja lebih detail lebih sabar menjadi santri mereka akan tahu bahwasanya ini semuanya ada darinya itu Pak Bu, makanya saya sangat menyarankan bagi yang baru belajar atau jamaah jangan banyak berbicara masalah hadis ini ke orang awam jangan, takutnya terpesen. mending mudahan ini untuk saya pribadi dulu saya, saya pengen ada ilmunya saya bisa berada di atas ilmu semoga sudah saya bisa belajar itu. ini masya Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita uh, alfiq fik di pemahamil majma' syar'i. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah masuk isya. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa menjaga kita dan ini adalah hadis yang di prinsip kita. Karena Rasul bersabda ada juga hadisnya di kitab ini, 'alaikum sunnati wa sunnati wal khulafai rasyidin mahdijin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa yakun muhaddisatul umur. Jadi kata Rasulullah, wa di ya Orang yang akan hidup setelahku nanti, di antara kalian akan mendapatkan perpacaan yang sangat banyak. Terus solusinya gimana sih Rasul? Solusinya gimana? Maka pegang teguhlah dengan tuntunanku Ini salah satunya. Kalau kita ingin bersatu, ayo kita bareng-bareng di atas sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menyatukan kita semuanya kaum muslimin di atas sunnah dan tawheed la ilaha illallah baik, billahi at-taufiq wal-hidayah subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tublaik semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh